Halo, halo semuanya Seperti biasa ya Kita panaskan dulu mesin ya akhir tekan 9 kali Oke okay. lagi ke berapa ya 80 aja ya 800 maksudnya ya Kita satu kotaknya cek acak bisa oke okay, mainin dcdc DC, mainin dc-nya hmm tungtung-tungung di OV ya, langsung aja spin manual lima kali hari ini bangga robo modal di 52.000 aja main di jam jam 2 ya kurang lebih 13.56 nah, terlihat di putaran sinces kayak gimana nih dari kemarin dikasih banjir free-spin ya bro ya gila <tuh> mantep kalau misalkan banjir free-spin tuh senang aja gitu kayak seru banget gitu ya kayak uh dapet frisbee lagi frisbee lagi gila, langsung masuk polanya aja tujuh lima puluh turbo centang dua tengah yang kosong ya wajar kucing woi mantap banyak kalian juga yang pakai pola ini jpjp -JP ya ada juga yang ya ada yang kalah juga ya, jangan dipatokin ya bro maksudnya jangan diikutin juga cara mainnya maksudnya jangan diikutin tuh jangan dibuat ini loh, bro, yang dijadiin mata pencaharian gitu. Karena di grup kita itu banyak juga ya, kalian yang bilang, "Wah, pakai pola WJP, ada lagi yang bilang, 'Wah, pakai pola WEP, pakai, pakai pola WEP Nah, jangan benar-benar ditiru ya, mendingan ya. Hmm. kalian yang nontonin aja, tapi jadi sebagai hiburan aja ya, bro. Ya, oke, apa Oh iya, sebelumnya, apa kabar bro? semuanya." Semoga pada pada sehat sehat selalu ya, bro ya. yang mau kerja seperti bekerjaan terus yang di atas Yang sudah bekerja, berkatilah kerjaan kalian ya, berpada sukses, berpada bisa mencapai semua yang kalian inginkan, yang kalian impi impikan, cita-citakan itu ya, ya, amin. Hmm. lagi lanjut lagi, hmm. Hmm. terus udah mulai sedot wc ini belum Aduh sedot wc terus terus buset bro Rp20.000 hampir melayang ini kuning-kuning hmm. hmm. itu bulan waduh ay ayo skater bro ya. ini majestu information Aduh tiga skater Hai nah, majestu information aja ya, bro ya buat kalian yang belum tahu mungkin ya Nah itu kalau misal ditembak nih kayak gini dipecah nih itu satu skater satu biji gitu nggak bakal ditembak ya bro kali-kalian ya Kecuali di dalam free spin bro baru itu enggak ada maksudnya, ada kemungkinan tembak bro ya. Kalau di luar itu enggak mungkin ditembak bro, mau pecahnya dua jam, tiga jam juga bakal ditembak ya. ya. Kita tungguin aja pecahan yang bagus gitu kan, lumayan misalnya lima gitu 10.000 Langsung masuk pola lagi, sepuluh, sepintu centang dua tangannya ngisi. Hehehe, hmm. <tuh> kita lihat ini bagaimana udah 30.000 puluh bro, disedot pas-pasan lagi. Hmm. nggak mau skater bro kemarin banjir skater sekarang skater pelit benggak benggak aduh aduh peragi dong ay dong kali 100 connect hmm birunya sepuluh lezat hmm ada satu layar bro yo kuning connect aduh bintangnya kurang satu sayang banget langsung sensasional dua ratus dua gila Ah, kali 100 ya gila ya kemarin-kemarin Bang Gero kasih kali 100 tuh rungkat bro ditembak doang kagak connect buset sekarang connect bro akhirnya ya langsung ya, nih langsung nge-lag bro buset sampai gak sanggup HP Bang Gero yang kentang ini ya hmm, langsung masuk lagi 70 turbo centang buat tengahnya kosong hmm. kalau udah begini bro biasanya tuh ya kali-kalian waktu gitu cukup belakang itu bau ya bro ya makanya ini Bang Gero mau targetin aja Nah, ini kan sisa 47.000 nih 47.000, ribu, 46.000 ribu. nah yang buntut aja bro ya 200 yet. biarinin aja ya, tadi kan modal 52.000 ribu ya, udah dimin aja itu kita mainin 40.000 nya ya, ibarat mainin modal duit menangnya udah bro itu Bang Hero simpen kita tes putar-putarannya dulu nih ya kalau Bang Hero sih jadikan sebagai hiburan ya bro main begini ya, isang-isang berhadiah jangan maksud itu jangan sampai dibikin kayak jadi mata pencaharian terus jadi ketagihan jangan bro ya itu gawat banget ya. Hmm. hmm. Ya, nih, masih bagus loh. Uh. Ini jarang-jarang nih -jarang, begini bro ya. Waduh. Toro lagi, paling nama di konek bro. Lagi ada satu layar. Tapi yang pecahnya kecil-kecil yang murah-murah kecil -kecil, ya batunya ya. Hmm. Nah, mantap lumayan 90.000 lagi-lagi, naik lagi bro dikit-dikit nih Bang liat naik nih Wah, mulu scatter bro tanda buruk ya aduh lagi-lagi masih ada empat ribu ya pokoknya sesuai target ya bro ya kalau misalkan menangnya di 300an, 400 aja udah Bang Gelo langsung stop aja udah. gitu kita lihat dulu ya, masih ada puluh ribu dipas-pasin terus ya bro ya bengkak juga sih incas nih, belum dimain aduh terus hmm. terus, sedot WC hmm tiga hmm. ratus, 300-400 lumayan bisa beli game bro aduh, apaan tuh tadi Sampai kagak lihat Bang Gero, Aduh. gila bro Bang Gero, rada seneng sih ya sebenarnya, cuman aduh, pecahannya itu loh bro kurang, wah gitu aduh, coba pecahnya tuh matahari kalau nggak yang itu tuh bulan tuh bulan 12 we kasih 100 jebret gila bro sayang sekali ya eh, tapi apa-apa bro syukurin aja ya apa yang dikasih duh segitu kuningnya segitu nomor tuh kan kalau pecahnya 12 tuh gede bro gila hmm, bintang dua lagi tuh dikasih sama biru bro aduh skater lagi kebiasaan sih Ince ya, bro ya. Kebiasaan, benar kebiasaan. Jadi pecah-pecahan lagi bagus. Dia turun skater satu biar enggak ditembakkan Bengak kayak gitu ya. Aduh. Aduh. Just. kasih dijajan lagi 200.000 ya sebenarnya cukup ya bro ya udah 3 kali modal. Ya cuman ya udah, pengen mau lebih. Ya semualah bro, kita mau nggak somo lah, kita semua mau lebih lah. Cuman tetap bro, kita mesti targetin ya kalau main ya. Jangan sampai nafsu pokoknya tapi lebih baik kalian jangan tidur, jangan contoh ya bro ya, mendingan kalian nonton teman aja tapi jadiin sebagai hiburan terpaling aman gitu ya bro ya, karena teman gamer tuh banyak ya bro ya, misalkan kalian belum denger tuh banyak banget teman Bang teman lo mainnya tuh bener-bener jadiin sampai kayak uh, rutinitas gitu bro, kayaknya nggak main nggak bisa gitu, udah kacau loh, sampai subuh-subuh mainnya dia, sampai sampai keluar matahari masih main terus, aduh gawat bro ya. Dan masuk lagi pola putaran kedua dari pola Jakar Kucing ya, 50 turbo centang buah tangannya kosong hmm. Coba kita lihat dulu nih Gimana hmm. 10.000 dong 10.000 dong Aduh, gak ditembak. Sayang sekali, gak ditembak. Aduh, uh. Uh. mulai dimainin, di Bang Deron yang sinces cas banget nih. Selalu segini-gini aja, gue ya. Gak mau naik, ya. malah mau turun, uh. Uh. Uh. Bang Deron. Ngantuknya gue, sorry ya. Uh. Terus, sudah tua, saya terus. Hmm, sedot terus, nah. Biru, aduh, birunya. Hmm, lagi. Hmm, cakep, lagi. Hmm, gila, bro. Gila, lagi. Paca lagi, bro. Aduh, tembak dong. Aih, gak ditembak, bro. Bangak banget, bangak banget. Aduh. Aduh, sisa 20 spin. Nah, Oke okay, masih ada skater yang amazing aja di situ ya, bangga juga, aduh, ada bang, tuh, aduh. kali lima bro, kali 15 belas, badah pecahnya bagus banget, pecahnya bagus banget hatinya pecah, badam merah masih pecah bro, Ijo satu lagi, manis, mm, matahari ngamau aduh di tahun kal dua bro, langsung seratus lima puluh tiga ribu gila, gila. Masih konek hmm. Duh kayaknya ini bro ya Kayaknya kita habisin pola aja ya Udah sisa 13 pin Kayaknya udah aneh bro game, mau ini bro Mau bokeh eh, Kasar gak ya Aku dikeblok youtube ya <goreng> Mau buang air maksudnya bro ya buang air. Buh, Udah merinding begini lagi Udah lah bro Pokoknya ya kayak gini aja maksudnya Sambil penutupan apa-apa ya bro ya Sisa 5 spin Banggil udah nggak tahan, Bro. Nahannya, aduh, udah di ujung ini ya. Pokoknya terima kasih lah kepada kalian yang udah support. sampai sekarang jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih juga udah menonton. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian biar nonton. Udah pola hari ini ya. Terima kasih telah menonton.